Pengempen, patang pulau piden, kahing mana nih asut nih Quran, padahal mbalago asut jauh patang pulau loru. Naik wes asut kukekot, peker gue patang pulau loru kok peker pawaan peker gue denger ya. Patang pulau loru kok ono perkembangan pawaan berkembang. Maling uang naik patang pulau loru, ojo pindah-pindah pekerjaan. Milo Allah Subhanahu Wa Ta'ala Urut urutan, mulai daripada nabi sampai sekarang, tujuh urutan, Pitung urutan. Upaya menusaiku anu ne Pitung pitu. Mulane uangiku didelok pitu itu Pitung tahun masa harus belajar. 14 tahun 7 uswis dewasa mau raja sampai ada SD yang umur 14 tahun pitu pengkel selikur iku kudu uswis lulus di pendidikan menengah jadi rung puluh habis menengah saya kipitu pengkel pad walulikur kudu uswis pinter ada wang kok walulikur urung kawin panjang tua kue kutakan jani ya Walulikor tambah Pitu-pitu tolong pulau lima, koran dua pekerjaan, pawaan pengangguran. Gue itu takadanya. pintu-pintu so. gitu. Gitu, oke. Okay? Saya lagi pintu, baik pindan. enam pulau pindan. asus ini koran. Saya mah balagu jauh patang pulau itu masih asyik ke kita gue patang pulau loro pikir pawaan pikir gue tak ada ini ya patang pulau loro ada perkembangan pawaan berkembang makanya waktu itu ada patang pulau loro kita pindah-pindah pekerjaan itu nasibmu tak ada ini ya patang pulau loro tambah pintu pindah nih. eh? Pantang Pulau Songo, bos orang perlu gue sugeh gue. Pekerjaan yang selawas pasti pekerja terus. Karena Pantang Songo di transmigrasi buat umur tak ada nih ya. Ini Allah Pantang Pulau Songo tambah pitu piden. Saya akan nambah cerita singo mahaai gue ya saya kenapa tambah pitu sudah terlalu pantas mati gue tak ada nih coba pitu-pitu gitu aja, okay? muka manusia niku deg-deg kayak kalau percaya mesti pitu pasti pasti mana pitu nih dilingeling di gitu, dalam badan, eh mana tabah pitung hubungan, sayi pitung hubungan niku kue mangan itu ada iso ya papa tambah telu saya 4 sehat 5 sempurna neng ono telu nih luwong takadanya ya ini, kipis. ini, kipis. ini kipis Allah perminta saya menikah niki, subhanahu wa Allah SWT mengawarui sifat Allah sing sifat hakiki mau pitu tak sifat ma. nah nih faqudratun iradatun samptasar hayatunil ilmu ada iki sine sifat maane Oleh karena itu pi nek kepingin awet urip. Ster ini kepingin awet urip <tuh> napa boten iki. Eh <tuh> nah. nek turu aja kurang 7 jam. Dadi turu sehat itu nek 7 jam. orang turune patang jam sing main, apa ya, mm. Biasanya main mesti kelis ya. kurang pitung jam. kerja sing ape, yo, jam. Pitu pitu Pablas gawe anak kita ngomong-ngomong ngomong jam jadi pitu penghubung selikor ini baca itu sedikit wajah telung jam aku juga aku juga tak mulane Wong mulanya orang jawa aku juga yang pakai ini baca kadang lue telung jam ini nama bahasa ini ini apa ini apa benak ini benak yasiru wala basiru wala unafik. Milah saya menikah, baru direk, baru bapak. Saat mangke menikah, Alhamdulillah santri sing pinter agomo membaur dengan anak-anak pelajar. Gitu apa beda? Anak pelajar ya butuh santri, santri ya butuh anak pelajar. Lo kuloh piham bak nih bu saniki, kuloh asaliku mulang kitab kuning toh.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 Sifrul yaden kosong tangannya, ada orang yang ada di duit, Sifrul yaden kosong Sifir kuning Jadi maknanya kitab kuning, kitab yang ada kosong Kosong, artinya iso moco kitab tanpa diharokati, tanpa di Nah Di sini, kitab nobo kitab nobo kuning, Niki Allah jadi santri kewajibannya ukurannya kita pune. Jadi santri kok orang iso mencap kita pune. Orang pates santri. Oh pemenek Kiai kok orang iso mau to kita pune. Kiai akan apa? Kau diutak atanya. Ngi Allah. Bosai diake. Kiai orang iso mau to kita lah. Santri ini mana tidak ada. supaya benar-benar jadi santri ngerti santri nih, pelajar pelajaran ngerti pelajaran tapi saat ini bawul nggak bisa nggak kan bawul zaman saat ini orang bawul orang bawul deh gue gimana manusia ini dunia ini menjadi satu mereka haji nih gue biar numpang sikil dari Allah wa azin finnasi bil haji yak tukar di jalan kandana Ibrahim mau undang kaji kok tekan emangkah numpah sikil sikil gewe, sikil onto, sikil khimar, sikil di Akhir sikil kereta kereta api Kere, sikil apa mobil yang terjadi terakhir Numpak domen kapal terbang Kapan uang ibu saya ngerti kapal terbang? Endi barang ku ada, adoh iku ngisor. Jadi adoh paseng paling ngisor. Ya dawe Allah Taala waala kulidomiren yati namin kulidfajin alik. Ku kasih ku numpak kapal terbang. Ono kasih sing pas ngisorik abang. Dadi ku wabah iku nek kok jeglong upamane pas ngisor iku amerika Texas. Tik manusia Singe ngerti. Wetan kula nuhaketa kluber sause ana kapal kerbang. Wae Qurannya wa'ala kulli dzomir yatina min kulli fajin. Permisi sami niku apa rawuh terakhir sebagai akhir kata penyanyi atul segala ayat-ayat Allah nih Al Qur'an Niku kalau kau baca Qur'an itu akan menemukan ayat-ayat Allah yang Nabi tidak tahu bego Nabi ku Allah fa imanurian naka baqdal lahi baqdal a Nabi kau hanya menemukan keterangan Al-Quran ini hanya sebagian terjadi di kala hidupmu itu hanya 60 hanya 23 tahun 13 di Mekah ayat Al-Quran ini nerangkan mulai Quran itu diturun no, sampai yaumil yaumil iya. oleh karena itu nah firman Allah setengahnya kau memperlihat, melihat menangi apa yang aku tutur dalam Al-Quran ini Auna, taw, atau kau Aku, aku ambil rohmu. Sebagian besar tidak tahu akan kedatangan ayat-ayat kuning Alquran. Awnat apa ya? Belum. Sekarang tujuh nabi itu hanya menangi dua dan sebagian satu. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Di Mekah Kapan Muhammad berjuang Dengan sahabat Wallalina ma'ahu Madinah. Asyid da'u alal kuffar Yang lebih utama Dari orang yang non muslim Dikalah kekuasaan Di syam Wasultanuhu Di syam Nabi hanya pada mutah, Itu saja Belum sempurna tiga kali wassundono rubi Fa'i Muhammadur Rasulullah satu walazina ma'ahu matina asyidda'u 'alal al kuffari di syam ruhamau bainahum ruhama, ruhama saling kasih berkasihan. Saling asih mengasih dikala di bakti pertama. Bagi ulama-ulama, ulama itu hadisnya. ar-Rahimun Rahman. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Khambali. Ini lambang ruhama Ubay. Habis aima ar ah dan untuk kelanjutan sebentar. Tarahum rukaan sujadah. Kau lihat orang Islam rukuk sujud. Banyak orang torekot-torekot. Mulai Imam Ghazali, Syekh Abdul Gadir Al-Jirani. Berapa ini? Berapa ini? Lima. Tarahum rukaan sujadah. Yabtahu nafzulmi Kemudian simahum fit sujud Ini akhir jumlah. Mau akhir jumlah dalika masaluhum fit Taurah. Kemudian terjadi yang keenam setelah habis masa-masa tarahum sujud dan dimulai Imam Ghazali, Syekh Abdul Gadir Al-Jilani, -Al Syekh Imam Abdul Imam Tahun hampir 700 Ditutup Imam Naksabandi. Jadi hampir 700 hijrah ditutup Imam Naksabandi. Kemudian datang Imam Naksabandi hampir keruntuhan bangsa Arab. Pas tahun Pitung Atus saat ya, sudah Imam Naksabandi. Gulung tikar kekuasaan Arab. Timbul kekuasaan yang bukan Arab Wa masaluhum fil injil Ini awal jumlah Wa masaluhum fil injil Dikazar in akhraja syad'ahu Fa azarahu Fa staglago fa stawa Ala suqih Fasawa ala suqihi al-zura' al al Wa amanu wa minhum fil-injil. Perumpamaan umat islam kitab injil. Koyo pari. Wis pari. sengerti pari ora wong Indo? Indo, Indo. Wis ya. Islam besar di Indonesia ndak ada. Wong golek negara gedhe Islame koyo Indonesia ndak ada. Sing salate besar, ndak ada kaya Indo. Kaya nopo? Indonesia. tapi demak niku Nek Jum'ah penuh napa begini gue, non penuh, penuh penuh kebak. Mongko wetane ide ngaco Jum'ah, bulan nih Jum'ah. Allah. Allah, kajarin koywed pari, akhirnya jasad awu ngetono anak anak-anak ini kok mubeng, sama yang lainnya. Seorang mubeng, anak-anak ini kok di pari, di gedang ini kok mubeng nopo di sebelah. Pari ini, aku akhraja syatahu, fa azarok. Orang Tuhan ini, menguatkan anak-anak. Orang Jawa ini, Orang Indonesia, iling anak terus sampai kenduren kundangan, jadi kundangan nonton nobat jan betul berkat nobat Mergo merkaujo sampai onobong mangan porailing anak, jadi ben anak keluarga melok ngerasa no nek kenyel uang ngundang uang ngaturi tonggok. Nek mulai kawan gawani ngerti nggak Eling anak bocun nih, sama jilat tengarap, sama mualati tengarap nol jereng, ah, eh. dah ada, mulai gue berkat gak enek, berku ora nufahah, jadi kebahagiaan itu merata untuk keluarga, oh tinggok-tinggok demi. Fasta gelar doanya jadi kuat. Fasta lama kok mapak lu. Katanya ono Quran mapak barat. Paridikuketoyape nempun mapak no bos mapak. Memiliki mapak no berrotol dengarani. Katanya de ono Fasta bahwa ala suki mapak berdikari di kaki sendiri ala suki itu. Wangara gak paham ala suki ini maknanya maknane suku itu berdekat jadi pari mengenai isma pak ada orang yang sementi ini adalah omah-omah supaya tanggung jawab orang kok nyolong sapi ini orang tua tidak apa-apa ini jajah Qur'an yang lepas ya ibu petani sana kalau sudah merata ajaran agama islam yang patut di negeri pancasila ini kita jalankan, insya Allah akan menjadi makmur dan gawe Allah panjang hidup, yu akibatnya uang Islam Usahanya lebih di atas daripada orang yang non Islam, nih gimana? Neng ija ke lali borong nolain gue uang asing singatkan, eh. Niki Allah, ini janjinya Allah wa adalahu ladina aman, jadi itu pikir jadi Indonesia sekarang jadi pandangan, seberapa mulia Islam lihat Indonesia, uang Arab gak kena, mungkin minyak itu semuanya kepunyaan orang Arab, tapi mengapa Arab menjadi negara miskin? ini aneh jadi ada orang bilang Arab takabbal Allah minna wa minkum takabbal